berlang bang untuk dicek. cek apa bang? kebuka aku deh. kalau gak salah belum lagi bang kau boleh tahu dari mana bang alamatnya bang? kau boleh tahu dari mana bang? danau bawah Hah? danau bawah danau bawah alan panjang apa ya Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini, Our Official. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman atau rekan-rekan yang berdua di sana yang telah mengklik tombol subscribe, like, comment dan share. Semoga channel ini dapat bermanfaat memberikan informasi mengenai dunia otomotif ya. Kali ini kita melakukan pengecekan unit Khususnya kanter 110 PS nasabah dari jalan panjang ya Ke next bagian mesin Bang, untuk dicek. Kau ya. oh, bang, ke lokal. Kalau salah, belum lagi boleh tahu dari mana bang alamatnya bang? mau boleh tahu dari mana? Oh, nah, ke bawah, bawah. bawah. bawah. alam panjang Cek unit untuk kanter 110 PS. bagian mesin masih terlihat original partnya kendaraan unit satu ini dicek. Kita lihat sedikit review bagian sasis. Masih aman. Ini tahun 2015. Bagi teman-teman yang -teman berminat silakan saja di japri ke nomor 081374656554 ya. Next bagian belakangnya belakang ini box bukan terbuat dari mbak ya Tahun 2015 Seri 4BS 9531 ao ya daerah Pulau Sumatera Barat khususnya Bagian gardannya kita lihat sedikit dulu Dan nasabah kita dari Alhan Panjang untuk cek unit Next Bang, silakan lihat untuk sedetail mungkin <laughs> Bagian sasis interior dalamnya Dashboard Kilometer Silakan, Bang kita juga masih ready super hdx tahun 2018 masih kaleng atau original kepalanya next bagian kabin masih original kemarin ini ada tiga unit satu unitnya telah terjual ya tahun 2018 nanti kita lihatkan foto yang telah terjual yang ngambil itu kalau ngomong, nggak salah orang kerinci dan ini orang Alan panjang Alan panjang bantu subscribe like comment dan share channel ini semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat terhadap teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana ya. lihat sedetail mungkin bagian gardan masih bersih ya kita lihat sampai ke bawah semuanya aman pokoknya kondisi mobil di sini uh, untuk kualitas dan harga Allah kami akan menjaminnya ya ini nasabah kita dari Halaman panjang, silahkan untuk dicek unitnya di sini, Bang. Semoga apa yang dilihat sesuai dengan kenyataan berdasarkan video-video kita sebelumnya. Ya, kita telah mendapatkan izin untuk mengupload video ini dari nasabah kita. Ya, terima kasih banyak. Semoga. Memberikan kepuasan tersendiri See you next time